oke kita langsung aja simak satu persatu oke lanjut ke versi kedua oke lanjut ke versi yang kedua Oke okay, lanjut ke persediaan ketiga okay, Oke okay, lanjut ke versi yang keempat Oke okay, lanjut ke versi yang kelima Oke lanjut ke presiden yang keenam santai Bro santai Oke, lanjut ke versi yang ketujuh. Musik. Musik. Oke, lanjut ke versi yang kedelapan. Halo. lanjut ke presiden ke-9. Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-10 Oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-11 Oke, lanjut ke presiden ke-12. <SILENGALAN> Oke, lanjut ke presiden ke-13 ya. oke okay, lanjut ke verset yang kelima belas oke okay, lanjut ke verset yang kelima belas Oke lanjut ke persediaan yang ke enam belas Oke lanjut ke persediaan yang ke tujuh belas oke okay, lanjut ke presiden ke 18 ya oke lanjut ke persihan yang ke 19 ya oke lanjut ke persihan yang terakhir ke dua puluh